Halo sahabat semua, jumpa lagi di info seputar kesehatan kali ini kami akan mengutip manfaat dari buah apel. Apel sudah dikenal sebagai buah yang punya banyak manfaat kesehatan. Kaya akan berbagai nutrisi baik, buah ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh dan juga menangkal berbagai jenis penyakit. Apel merupakan buah favorit banyak orang. Buah yang berwarna merah dan hijau ini mempunyai rasa yang manis dan gurih. Selain itu, ternyata buah ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan mampu untuk menangkal atau mencegah berbagai jenis penyakit. Apel kaya akan nutrisi, vitamin, dan mineral yang baik untuk menjaga tubuh. Simak khasiat buah apel selengkapnya di sini, berikut ini pembahasan tentang hal tersebut. 1. Melawan Alzheimer Salah satu manfaat apel yang dapat dirasakan adalah mampu melawan Alzheimer yang dapat mengganggu kemampuan kognitif seseorang. Kandungan kersetin pada apel adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otak dari demensia pada hari tua. Selain itu, jus apel juga melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif yang berhubungan dengan Alzheimer. 2. Mencegah kanker. Khasiat buah apel lainnya yang baik untuk tubuh kamu, yaitu mencegah kanker menyerang tubuh. Buah ini dapat mencegah pertumbuhan kanker, khususnya kanker payudara, paru-paru, lambung, dan usus besar. Selain itu, seseorang yang rutin mengonsumsi buah ini juga dapat terlindungi dari kanker usus dan perut. 3. Menstabilkan gula darah. Manfaat apel lainnya yang baik untuk kamu adalah menstabilkan gula darah di dalam tubuh. Banyak penyakit yang disebabkan oleh gula darah yang terlalu tinggi, salah satunya adalah diabetes. Dengan mengonsumsi apel, kandungannya memperlambat pencernaan makanan dan masuknya glukosa masuk ke aliran darah. 4. Membuat paru-paru lebih baik Seseorang yang rutin mengonsumsi buah ini membuat paru-parunya menjadi lebih baik. Khasiat dari buah apel ini mempunyai kandungan untuk meningkatkan fungsi paru-paru. Selain itu, vitamin C dari buah dapat meningkatkan fungsi paru-paru. 5. Membantu mengatasi asma. Sebuah penelitian besar menemukan bahwa mereka yang banyak makan apel memiliki risiko yang rendah untuk terkena asma. Hal itu karena buah ini mengandung senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang bisa membantu mengatur respons imun dan melindungi dari asma. Karena itu, perbanyaklah makan buah-buahan setiap hari, terutama buah apel. Hal itu karena buah ini terbukti memiliki banyak manfaat baik bagi tubuh dan kelangsungan hidup, demikian info dari kami, terima kasih.